jadi seperti biasa di sini aku ngambil dari tiga arti kamus ya guys ya. tiga arti kamus dulu dan nanti aku tambahin berdasarkan pengetahuan aku. Yang pertama ada dari Britannica, ensiklopedia, yang kedua dari vocabulary.com, yang ketiga dari Collins Dictionary. Yang kalau misalnya kita lihat di sini some degree of aversion or attraction. Menghindar atau mendekat berdasarkan penilaian secara emosional. That reflects the classification and evaluation of an, of objects and events. Jadi intinya nanti uh, objek sama event ini dievaluasi apakah nanti dijauhin atau dideketin gitu. Uh, kalau misalnya dari vocabulary, a complex mental state involving beliefs and feelings and values and dispositions to act in certain ways. Jadi kondisi mental yang melibatkan ada belief, ada perasaan, ada nilaian kita sama kecenderungan kita untuk berperilaku gitu loh. Dan di sini ada the way a person views something or tends to behave toward it, memandang sesuatu atau kecenderungan perilaku apa yang bakal dilakuin ke hal ini gitu. Biasanya di evaluative way bentuknya adalah evaluasi. Jadi kalau misalnya aku lihat dari definisi ini dan aku simpulin dengan bahasa aku sendiri, mungkin aku bisa bilang attitude atau sikap adalah kecenderungan kecenderungan kita terhadap sesuatu. Gitu. Sesuatu ini bisa banyak hal gitu ya. Bisa objek bisa memori bisa event bisa apapun gitu. Dan kecenderungan ini cuman punya dua kutub. Kutub yang mendekat atau menjauh. Oke, yuk kita bahas lebih banyak. Jadi Misalnya aku punya contoh tiga belief misalnya. Belief pertama adalah durian itu enak dan bisa dimakan. gitu Kedua, dagingnya lembut. Bikin ketagihan. gitu. Yang ketiga, hmm, apa lagi? Kulitnya keras. Kulitnya berduri. Tajam. Tajam. Jadi, susah bukanya. Buat kita yang nggak tahu cara ngebuka durian ya. Nah, jadi di sini ada tiga belief nih. Oke. Balik lagi ke belief. Intinya belief ini adalah keyakinan kita yang kita anggap benar terhadap sebuah objek Jadi buat kita durian itu punya tiga belief ini Dan dibalik belief ini ada informasi-informasi yang membentuk sebuah kesimpulan ini gitu loh Kesimpulan yang jadi keyakinan kita terhadap belief Nah, belief ini ada dua Nanti si belief ini punya muatan gitu Muatan yang muatannya ini dua. Apakah mendekat. Atau menjauh. Dari objek. Gitu. Kita ganti ya. Si warnanya. Nah kalau misalnya kita lihat. Si durian ini. Durian itu enak dan bisa dimakan. Artinya ini muatannya adalah mendekat. Maksudnya. Dengan punya belief ini, bikin kamu mendekat ke durian. Gitu, di sini ada durian. Nah, dagingnya lembut dan bikin ketagihan. Bikin kamu mendekat ke durian, tapi di sini kulitnya berduri tajam, jadi susah dibukanya. Di sini muatannya menjauh terhadap durian. Gitu, oke, kebayang sampai sini. Nah, dari tiga kecenderungan ini, kita punya sebuah objek yang namanya durian. Nah, disinilah sikap kita atau attitude-nya. Jadi, di sini ada proses evaluasi untuk bisa sampai sikap ini. Ada proses evaluasi, durian itu enak mendekat, satu dagingnya lembut mendekat dua. Tapi di sini ada menjauh satu, berarti mendekat 2. menjauh satu. Nah, karena di sini banyaknya adalah sisi yang mendekat, jadi sikap kita bakal mendekati durian. Kita bakal mendekati durian, gitu. Tapi kalau misalnya di sininya menjauhnya dua. Maka kita bakal menjauh Kebayang nggak? Jadi pada akhirnya sikap ini Adalah kesimpulan gitu loh Kesimpulan dari belief kita Belief kita itu adalah Kumpulan informasi gitu ya Kumpulan informasi dari berbagai knowledge Atau pengetahuan yang kita punya Informasi-informasi itu membentuk sebuah kesimpulan yang pada akhirnya bilang durian itu enak dan kamu yakin bahwa ini benar. Kamu pernah ngalamin, kamu pernah makan durian, kamu pernah eh, apa namanya, kamu pernah lihat wujud bentuk buah durian, dirasain sampai benar-benar makan, mungkin sampai mabok karena penasaran saking enaknya, tapi endingnya nggak tahu bisa bikin mabok gitu ya. Dan dagingnya lembut, tapi kamu lihat kulitnya tajam dan segala macem gitu kan? Nah, informasi-informasi inilah yang nanti bakal membentuk sikap. Sikapnya ada dua, cuman ada dua: mendekati atau menjauhi. Gitu guys, jadi sikap pada dasarnya terbentuk dari beberapa belief. Belief terbentuk dari beberapa knowledge. Oke. Okay bisa dipahami sampai sini, coba apa yang kamu pahami, tulis di komentar kita diskusi lebih banyak thank you guys for watching dan langsung aja subscribe terus nyalain notifikasinya biar kamu gak ketinggalan update video selanjutnya